Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Halo halo halo. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustadzah. Kali ini kita akan belajar tema dua subtema satu pembelajaran keenam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Apa saja yang akan kita pelajari nanti? Mari kita simak bersama-sama ya. Tahukah kamu bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk menghematnya. Sebelum kita masuk ke materi kita, kita simak baik-baik ya bacaan ini sebagai tambahan informasi kita berkenaan dengan minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah sebaliknya kesediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi Pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak Nah dari bacaan ini nanti kita akan bahas Hak terhadap minyak bumi, kewajiban terhadap minyak bumi, cara menghemat minyak bumi, dan manfaat minyak bumi Sudah siap ya anak-anak? kita masuk ke materi kita yang pertama hak terhadap minyak bumi hak yaitu apa yang kita peroleh nah sebagai, sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari sebaliknya sebelum memperoleh hak kita kita harus melakukan kewajiban kita kewajiban kita terhadap minyak bumi adalah menghemat penggunaan minyak bumi seefisien mungkin dalam artian tidak boros dalam penggunaannya, karena apabila digunakan secara berlebihan, maka lama-kelamaan minyak tersebut akan habis. Nah Bagaimana cara menghematnya? Yang pertama yaitu lebih menggunakan kendaraan umum dan mengurangi naik kendaraan pribadi. Yang kedua, jika kalian pergi ke tempat yang jaraknya dekat dengan rumah kalian, sebaiknya kalian berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Yang ketiga, yaitu menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan dan tidak boros. Seperti itu ya, cara menghematnya. Sedangkan manfaat minyak bumi untuk kebutuhan kita, yaitu ada banyak si anak-anak di sini. Ustadzah hanya memberikan empat manfaat saja. Yang pertama yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor seperti bensin, solar dan lain-lain. Pestisida untuk tanaman, membuat berbagai keperluan sekolah dan juga sebagai campuran dalam pembuatan kosmetik. Oke anak-anak sudah paham ya materi kita hari ini. Selanjutnya yang harus kalian lakukan yaitu kalian diminta ustada untuk membuat gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan minyak bumi paham ya gambarnya selain untuk menggambar uh, ini kalian juga akan mengerjakan google form Ya penilaian yang ada di Google Form sebanyak 10 soal. Jadi untuk tugas tematik kali ini ada dua. Yang pertama yaitu membuat gambar dan yang kedua yaitu mengerjakan Google Form. Bagaimana anak-anak sudah paham ya? Oke, e, jika nanti belum paham kalian bisa tanyakan ke ustadz-ustadz pengajar tematik kalian masing-masing. Dan ustazah tidak akan lupa selalu mengingatkan kalian tentang don't forget to be on, forget to pay on time, don't forget to be a don't forget to read holy Quran, don't forget to study hard and be careful. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.